dunia bukanlah tujuan akhir dari kehidupan manusia karena itulah dunia ini tidaklah kekal karena akan selalu ada kematian sebagai akhir dari kehidupan manusia di dunia ini oleh karena itu mari kita simak bersama kajian islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan tema sudah sejakkah bekal menuju akhirat Nanti ketika masuk ke alam kubur, kata Allah, "Ada kenikmatan luar biasa bagi orang yang telah menyiapkan bekal." Jadi, kan begini logikanya: Anda nggak mungkin datang ke sini kalau nggak menyiapkan bekal dulu, kan? Terus pantau situasinya, bahkan lihat bagaimana trafiknya di jalan. Yang ini padat, belok ke sini. Yang ini penuh, cari alternatif, gitu kan? Baik itu untuk menuju satu tempat saja di dunia. Gak mungkin Anda tiba ke sini kalau tidak mengenal jalannya. Nyiapkan bekalnya. Nah, gak mungkin bisa ke sini kalau gak tahu situasi dan jalannya. Berbahagianya, bersyukurnya kita, alam kubur itu jelas di Al-Quran dibentangkan informasinya. Ini suasananya. Kalau bekalnya sudah kita kumpulkan, kita siap, maka masuknya enak. Jangan engkau duga. Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia Untuk mencari bekal persiapan pulang Ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya Wafat begitu saja Bal Tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah Dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti Farihin bima atahumullahu min fadlih Saking banyaknya rezeki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. lam bihim min yahzanun. Kalau dia mampu, kalau dia mampu artinya nggak mampu. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat, cepat. Nyusul sini. Jangan tangisi saya. Apalagi apiku, Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani. <gulungan> Pungkap. Cara meninggalnya, dijelaskan. Kalau ingin tenang, turun Quran surah 89 ayat 27-30. sampai Ya ayat Tuhan nafsul mutma'in, ibad, ibad itu bekalnya, orangnya jama' dari kata abdun ibad, pekerjaannya ibadah. Wa ma mudun semakin banyak ibadah, orangnya disebut dengan abdun, jama'nya disebut dengan ibad. Jadi ibadah yang kita kerjakan ini akan mengantarkan pada suasana kematian yang tenang dan bekal yang dijanjikan penuh dengan kenikmatan. Cuma persoalannya, maaf. Sampai dengan maghrib ini saja, berapa persen waktu yang diberikan kepada kita yang menjadi ibadah di dalamnya. Inilah yang menjadikan Quran surah ke-103 diturunkan. Wal-rasr innal insana khusr illa wa- Iman yang hanya mampu Menjadikan setiap amal menjadi soleh Maka kalau beriman Itu semua pekerjaannya pasti soleh Maaf kita beriman tidak? Tuh, kenapa insya Allah? Beriman tidak? Beriman tidak? Nah, sekarang Berapa banyak dari iman itu Yang sudah merubah perilaku kita menjadi soleh Apakah matanya sudah soleh? telinganya sudah saleh, lisannya sudah saleh, berpakaiannya sudah saleh, pekerjaannya sudah saleh, di rumah sudah saleh, mendidik anak sudah saleh, belajarnya sudah saleh belum? Nah, itu yang mengantarkan kita pada kemuliaan kuncinya di iman. Untuk bisa menguatkan iman supaya merubah semua kegiatan kita menjadi saleh seperti dulu orang jahiliyah dirubah menjadi khairu rumah, maka Allah menurunkan satu panduan kepada Rasulullah SAW Yang harus diajarkan pada semua umatnya Dan diteruskan sampai dengan akhir zaman Sekalipun beliau telah meninggalkan dunia ini Maka itulah Al-Quran Itulah apa? Al-Quran Panduan kehidupan Yang membimbing setiap hamba Menjadi lebih baik dan berpotensi mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di setiap tempat yang ia pijak. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Maka Al-Quran diturunkan di hari mulia, bulan mulia. Sebagai hudan pedoman untuk semua manusia tanpa kecuali yang menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185 Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu tujuan pokoknya bukan sekedar ingin mengangkat keistimewaan dan keagungannya tapi ingin memberikan pesan penting di dalamnya bahwa ini pedoman hidup kita Alhamdulillah ini nggak bisa disangkal, bacaannya abadi sampai dengan sekarang, tak ada yang kurang satu huruf pun, tak ada yang berubah satu titik kalimat pun, dituliskan Mushaf isinya sama semua, orang penghafal bisa dicek hafalannya sama semua, maaf, saksi sejarahnya masih hidup, Rasulnya dibuktikan ada, tempat lahirnya ada, tempat hidupnya ada, orang-orang yang dulunya Berada dalam titik nadir keburukan jahiliyah. Berubah menjadi khairah ummah setelah diberi petunjuk oleh Al-Quran. Dan semua sukses. Yang di birokrasi dapat capaian tertinggi. Yang bisnis gak nanggung. Kekayaannya luar biasa. Yang di militer gak nanggung. 38 panglima, satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Dan kemanapun mereka berpijak, selalu membangun dan memakmurkan tempat di mana mereka berada. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu solusi, bukan cuman bacaan Jadi kalau anda ngaji Quran Seharusnya bukan sekedar menjadi bacaan, walaupun itu muajizat dan berpahala Seharusnya yang kita baca itu membimbing kita Misal anda baca ayat tentang mata, itu seharusnya Ayat yang dibaca itu langsung merubah cara pandang kita Misalnya anda sampai ke ayat cahaya, Quran surah ke-24 Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan قُلِّ min katakan pada pria-pria yang merasa punya iman atur pandangannya lihat yang baik-baik, yang tak baik jangan dilihat nah dari sekian anda menghatamkan Quran sampai ke ayat itu berapa kali bacaan anda yang bisa merubah cara pandang anda jangan-jangan ayatnya dibaca, ada pahala bacaannya tapi panduannya tidak digunakan itu yang jadi persoalan anda baca ayat tentang lisan Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tasqou min qaumin Hei Hai orang-orang yang masih merasa beriman kepada Allah, jangan saling mencela kata Quran. Kok ayatnya bisa hafal, surahnya hafal, tapi lisannya masih tajam pada saudaranya. Masih mampu berselisih. Yang paling menarik, sama-sama ngaji Quran, sama-sama ke majelis ilmu, tapi bisa saling mencela. Itu Quran mana yang diajarkan? Alhamdulillah, Alhamdulillah Sekali lagi dapat peskidol Ya ayyuhalladina amanu Seharusnya setiap yang dibaca itu jadi panduan Nah sekarang apa yang kita baca setiap hari Berapa banyak yang menghasilkan panduan dalam kehidupan Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustad. Semoga apa yang beliau tadi sampaikan dapat kita pahami Semoga di akhir kehidupan kelak kita nanti Kita semua sudah mempersiapkan amal kita untuk menuju akhirat Dan semoga di kematian kita nanti kita mati dalam keadaan istiqomah Mari kita perbanyak amal kita sebelum ajal menjemput kita Karena sesungguhnya tempat terakhir bukanlah dunia melainkan akhirat Mungkin video kita cukup sampai sini dulu Nanti kita lanjut di video selanjutnya Saya akhiri Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh